oke kesempatan kali ini saya akan ngasih tahu cara penggunaan vapor ya untuk liquid herbalnya Nih nanti teman-teman kalau beli produk alat ngebulnya ini namanya vapor ini yang kita sediakan yang kayak gini nanti teman-teman dapat kayak gini kebetulan ini sebenarnya sudah saya cycle cuman ini buat tutorial aja nah ini ya ini segelnya di sini oke nah ini buat tutorial aja nanti teman-teman buka plastiknya nih nanti kayak gini terus kalau udah dibuka plastiknya dibuka ini masih ada pokoknya lagi ya ini ada pokoknya lagi terus di gini ya nah, ini tangan satu minta tolong wit tukang ini nah ini dari sini nah oke okay. nah ini ya bisa dibuka boxnya terus teman-teman nanti dapat ini ini buku panduan nah, dan juga ya manual booknya ini buku panduan secara cara melepas cartridge sama ini cara melepas tutup catrate untuk di isi liquidnya ya ini ada buku panduannya lebih jelasnya nanti teman-teman buka sendiri-sendiri ya nah ini akan saya buka aja saya kasih tahu sedikit tutorialnya ini isinya kayak gini ya nanti ada pitanya dilepas kayak gini nampaknya biar enggak susah terus ini ada part ya jadi kasih spare part sama produk ini suku cadangnya ya cadangannya jika nanti udah uh, kue udah rusak teman-teman akan dapat ini satu kuil koilnya alat yang buat bakarnya terus sama ada nanti jamur ya sama nah, ini lagi nah nih ada misil Nesil untuk uh, nih kuil ya, jadi di dalam udah ada kuilnya. Ini dikasih cadangan sama cadangan silnya. siapa tahu nanti terjadi kebocoran ya, teman-teman. Kalau ininya masih bagus, cuman tinggal ganti ininya aja. Nah, untuk cara pakainya ini nanti, teman-teman, ketika dapat ini ya, itu pasti. itu pasti ini masih ada plastik ya untuk isolatif lah isolatif untuk e, biar ini tidak konslet pengiriman temen-temen bukanya kayak gini ya nih pegang dua-duanya atas sama bawah kayak gini terus ditekannya di dorong nah biasanya di sini ada plastiknya tujuannya biar tidak terkoneksi tidak terjadi arus ketika kemencet ya jadi ini ada pengaman nanti dilepas dulu buang dulu plastiknya baru dipasang lagi kayak gini terus kalau mau ngisi liquidnya gimana ini tadi bukanya kayak gini ya Nah kalau kalau mau buka tutup kaitritnya untuk ngisi kuilnya kayak gini pegangnya kayak gini yang dipegang bawah ini ya terus ini ditekan enggak eh Ditekan enggak nah. Ini. nah ya Nah kayak gini nah terus untuk ngisinya ini biasanya pada kesusahan buka ini ditekan kayak gini puter puter terus nah tapi muternya sampai ngunci ya kadang kan cuman yang gini saja muter ini nggak bisa tapi kalau ditekan ini ketahan ada beratnya ini muncul ini ini udah nggak perlu dipotong lagi karena udah lubang udah ada pengamannya sudah perlulubang nggak perlu kayak lem itu kan harus dipotong dulu ini nggak perlu terus ini masukinnya di sini ini ada lubang udara Terus ini lubang uapnya nanti Sama ini buat refill Buat ngisi Ini tinggal dicolok kayak gini Terus dipencet Nanti ngisi Ya Ditebaran ya teman-teman ya Oke hey, kalau udah tutup lagi nah, Untuk produk ini uh, Alat vapor ini Itu untuk mematikan Dan menghidupannya Teman-teman pencet lima kali secara cepat dalam waktu dua detik ya eh satu dua tiga empat lima nanti ini goodbye karena tadi posisinya hidup ya nah ini mati dipencet kayak gini nggak bisa. Nah, bisa hidup untuk menghidupannya pencet juga lima kali tadi satu dua tiga empat lima nah hello well ini udah nyala nah ini keterangannya ini ya teman-teman nanti bisa atur uh, untuk buatnya buatnya ini menentukan seberapa kuat nanti pembakarannya mau cepat ataupun lambat. Nah ini ada 30 sampai kalau temen mau tambah ini pencet yang kanan di sini ada. Nah ini ya tombol kanan ini buat nambah. Nah kalau saya rekomendasi 30 aja udah cukup teman-teman. Kalau kurang gede ya bisa ditambah sampai 60. Ini maksimal 60 ya. Tapi kalau teman-teman kegedean nanti ketika dipencet teman-teman hirup uapnya panas sekali jadi saya sarankan cukup 30 udah udah lumayan terus ini ada volt ya voltase ini akan menunjukkan nanti ketika teman-teman pencet dan hirup nah ini ada 2,53 volt nah untuk kapasitas dari produk ini alat vapor ini itu 1500 mAh dan sudah dilengkapi dengan cas ya oh iya tadi tadi Uh, dapat ini alat kabel ya casnya enggak dapat tapi kabel ininya dapat nah ini sudah type C ini lubangnya gede ya ini lubangnya gede ini buat ngecas ini nah keterangan nanti untuk ngecas ini kalau udah tinggal satu strip boleh teman-teman cas ataupun memang sudah baterai mati nah kalau tandanya udah penuh ini ketika dicas ini sudah enggak nyala. Nah, kalau semisal belum penuh ini akan nyala terus berkedip ya. Berjalan ini logo baterainya. Nah, tadi untuk voltase ini ya, ini dipencet ketika pemakaian. di terus koil. Koil ini alat tadi ya. Ini ini dayanya yang di sini itu 23 koilnya. Ohm ya hambatannya itu 0,23 ohm nah teman teman bisa nanti kalau mau itu ganti yang lebih gede juga bisa tapi ini maksimal di 0,23 nah ini ketika tadi saya pencet ini yang kepake cuma 0,22 ohm nah dan ini time ini per detik ya pencetan kita ketika pencet ya ini berapa detik ini 0,09 detik ya dan terus ini puff itu keterangan berapa kali kita nisap mencet ini ya dan kemarin udah saya coba ini dengan daya 30 watt itu bisa dipakai sampai sekitar 120 hisapan nah, ini tadi udah ngecas, berarti udah ngecas dua kali bisa kepakai sampai 300 Eh, eh, tiga ratus, lah. Berarti satu kali cas itu bisa sampai 150 kali sapan, teman-teman. Ya, itu aja ya, teman-teman. Ya, cara pakainya mudah kayak gini, tinggal kayak gini. Nah, ini pencet sambil dipencet terus dihisap ya, sampai hangat itu enak. boleh ditelen kalau ditelan teman-teman akan lebih enak. Karena buat terapi langsung ke sini uapnya. Ya, lagi. Terserah ya teman-teman mau pakai beberapa detik. Ini tadi ada keterangannya kan di sini time-nya. Nah, kalau ini ya. Ini cuma 2,7 detik ini hampir 3 detik ya. teman uh, pas mencatnya ini 1 Nah, ini karena sudah saya isi tadi terus ciri-ciri kalau ini habis uh, liquidnya habis itu ketika teman-teman mencari kayak gini itu sudah bau apa ya terbakar gosong ya jadi diisap rasanya udah nggak enak itu tanda-tanda liquidnya udah mau habis jadi diisi segera diisi ya itu tanda-tandanya gitu atau bunyinya itu udah udah enggak uh, udah enggak halus ya kalau gini kan halus nah bisa long protek, protek protek gitu bunyinya itu kalau udah mau habis selamat ngebul itu tutorialnya ya sedikit tutorialnya kalau mau uh, dimatikan tadi pencet lima kali secara cepat dalam waktu detik ataupun di mode stand by aja nggak apa, apa ini nanti mati sendiri jadi kepencet nanti baru nyala nah saran dimatikan itu ketika mau dimasukkan ke saku ya karena kalau nggak dimatikan bahayanya adalah nanti ketika dimasukkan ke saku celananya ataupun bajunya ternyata ketat itu bisa kepencet dan pastikan juga teman-teman ya ketika naruh ini Jangan ditidurkan, ataupun di kayak gini balik. Anak bisa nanti uh, apa namanya? tumpah. Bisa terjadi kebocoran. Jadi sarannya ya kayak gini. Atau kalau enggak teman-teman punya gantungan, beli gantungan, digantung. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Salam kabul.